Halo guys, selamat datang kembali di pinjol film. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, guys. Baiklah, kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul All Yeller. Film Walt Disney ini disutradarai Norman Tokar dan Robert Stevenson berdasarkan novel yang ditulis oleh Fred Gibson. Film ini mengisahkan tentang persahabatan sebuah keluarga dengan seekor anjing pemberani namun berakhir tragis. Bagaimana kisahnya? Baiklah kita langsung saja ke alur cerita. Di awal cerita terlihat dalam sebuah rumah seorang ayah yang bernama Jim Cote sedang berpamitan pada istri dan kedua anaknya. Karena ia akan pergi bekerja dan akan kembali setelah 3 atau 4 bulan lagi. Jim menyerahkan tanggung jawab untuk menjaga rumah dan mengurus ladang mereka kepada Travis, anak sulungnya. Travis pun langsung menyiakan permintaan ayahnya. Walaupun ia merasa akan lumayan sulit mengerjakannya, sebab baru kali ini ayahnya meninggalkan rumah untuk waktu yang cukup lama. Travis pun meminta kuda sebagai oleh-oleh dari ayahnya ketika pulang nanti. Sin selanjutnya ketika Trevis sedang membajak tanah di kebun jagungnya, tiba-tiba kuda yang digunakan untuk membajak mendadak lari ketakutan karena terganggu dengan seekor anjing yang berlari mengejar kelinci. Akibatnya kebun jagung tersebut langsung berantakan. Trevis pun mengejar kudanya dan berusaha mengusir anjing dengan melemparinya dengan batu-batu kecil. Malamnya ketika ibunya sedang menyiapkan makan malam, adik terapis yang bernama Arlis datang dari luar sambil bertanya apa yang terjadi pada kebun jagung mereka. Sama seperti anak-anak kecil lainnya, Arlis ini suka sekali banyak tanya. Selain itu, ia juga gemar membawa hewan-hewan kecil ke rumah yang ia taruh dalam saku celananya. Ibunya sampai harus menyuruh Arlis untuk mengeluarkan apa saja yang ada dalam saku celananya. Dan benar saja, di dalam saku celananya Arlis menyimpan sejenis bunglon, katak, dan juga ular tak berbisa. Keesokan harinya Arlis mendapati anjing yang bikin kerusuhan kemarin sedang tidur santai di luar rumahnya. Ia juga mendapati potongan daging babi yang digantung telah hilang dimakan anjing itu. Saat ia memarahi dan mencoba memukul anjing tersebut, Arlis datang dan membela karena Arlis suka dan sayang pada binatang. Bahkan Arlis marah dan melawan kakaknya jika si kakak masih akan memukul anjing tersebut. Karena suara ribut-ribut ibunya pun keluar dan mendamaikan mereka. Arlis mengadukan tindakan Travis yang ingin memukul anjing itu, dan ia pun memohon untuk memeliharanya. Travis mengatakan bahwa ia tak suka pada anjing tersebut, lagi pula anjing itu telah tua dan liar. Tapi ibunya malah memihak Arlis dan mengizinkan anjing tua itu dipelihara. Melihat kegembiraan Arlis yang berlari-lari dan bermain bersama anjing tua itu, Travis pun sangat kesal. Dan ia memperingatkan ibunya bahwa anjing itu sudah mencuri daging mereka dan nantinya pasti akan mencuri lagi. Tapi ibunya tetap mempertahankan keputusannya karena ia memaklumi bahwa setiap makhluk hidup sangat mungkin akan mencuri ketika lapar. Menjelang siang, Travis pun pergi berburu rusa. Ia melihat seekor rusa, tapi karena rusa itu mempunyai seekor anak, Trapis membiarkannya saja. Tapi ketika ia berjumpa seekor rusa jantan dewasa, maka Dor dan rusa itu pun menjadi persediaan makanan bagi mereka. Lalu Trapis pun membawa pulang. Namun di depan rumah mereka, Trapis menjadi emosi karena adiknya mengajak anjing tua itu untuk bermain di kolam keluarga. Trepis pun ingin mengusir anjing itu dengan melemparinya dengan batu. Namun karena itu si adik tidak terima lalu membalas melempari Trepis dengan batu secara bertubi-tubi sehingga akhirnya Trepis pun harus melarikan diri. Malam harinya ketika Trepis menggantung potongan daging rusak hasil buruannya tadi siang ia mendapati anjing tua itu sedang berada di sana karena ketidaksukaannya pada anjing tersebut. Dia sengaja merendahkan gantungan daging agar si anjing tergoda untuk memakannya. Dia lalu mengatakan pada anjing itu, "Jika dia memakan daging itu, maka besoknya Trepis tidak akan segan-segan untuk menembaknya." Keesokan harinya, Trepis bangun lalu mengecek potongan daging sambil menenteng senjatanya. Ternyata potongan daging itu sama sekali tidak berkurang si anjing tua yang sekarang telah diberi nama Old Yeller sama sekali tidak menyentuhnya seolah dia mengerti perkataan Trevis tadi malam Trevis yang masih penasaran menghampiri ibunya dan bertanya apakah ibunya sudah memberi makanan pada Old Yeller Ibunya menjawab bahwa ia malah terlupa untuk memberi makan si Yeller Kemudian siang itu Arlis sedang mencoba menangkap ikan bersama Yeller Geller berhasil menangkap seekor ikan besar. Melihat itu, Arlis langsung memamerkan hasil tangkapannya kepada ibunya. Ia yang masih bocil berbohong dan mengatakan bahwa ia sendiri yang menangkap ikan itu. Hal ini membuat Travis kesal pada Arlis. Karena ia menganggap Arlis banyak cakap dan suka berbohong. Tapi ibunya tersenyum saja dan mengatakan bahwa Arlis itu masih kecil dan biarlah ia bergembira dan berimajinasi. Di hari berikutnya, Arlis yang memang gemar bergaul dengan hewan, sengaja memberi roti untuk memancing seekor anak beruang untuk mendekatinya, dan saat telah dekat, Arlis pun menangkap dan menari anak beruang itu. Mendengar suara ribut-ribut dari anak beruang yang ketakutan itu, terapis dan ibunya pun segera memperhatikannya. Mereka berdua sangat panik melihat ibu beruang yang datang memeriksa suara anaknya yang ketakutan. Karena takut adiknya diserang, Travis segera berlari dan berdiri di depan menghalangi ibu beruang untuk menyerang Arlis. Dan tepat di saat itulah Yeller datang lalu menyerang ibu beruang untuk melindungi mereka. Sejak saat itu, Travis yang tadinya kesal pada Yeller menjadi suka. Bahkan ia mengizinkan Yeller untuk tidur di kamar bersama dirinya dan si adik. Beberapa hari kemudian mereka kedatangan tamu bernama Bat dan Lisbeth cucunya. Bat menceritakan di kotanya ada seekor anjing yang gemar mencuri makanan. Ketika Lisbeth bersama Travis di ladang jagung, Lisbeth mengatakan bahwa Old Yeller itulah yang sering mencuri makanan di kotanya. Travis pun takut Lisbeth akan mengadukannya pada kakeknya. Oleh sebab itu, Travis menyiap Lisbeth dengan memberikan sebuah benda. Setelah Bad dan cucunya pergi, Travis berterus terang menceritakan hal ini pada ibunya, bahwa Lisbeth mengatakan Old Yeller lah yang tadi dimaksudkan oleh Bad Agar Old Yeller berhenti mencuri, Travis pun memberikan pekerjaan pada Yeller untuk menjaga ladang dari sigung yang kerap mencuri jagung. Keesokan paginya, Travis mencari anak sapi yang sedang disembunyikan induknya. Dan untungnya, dengan bantuan Old Yeller, Travis pun dapat mengerjakan tugas itu dengan mudah. Bahkan induk sapi yang gusar ketika diperah susunya dapat ditenangkan oleh Old Yeller. Dan Travis pun mengakui bahwa tugas-tugas menjadi lebih mudah dilakukan karena Old Yeller dapat diandalkan untuk ikut membantu. Selanjutnya mereka kedatangan tamu bernama Bern Sanders. Ia adalah pemilik asli dari Old Yeller. Bern mengetahui bahwa anjing miliknya ada di sini karena diberitahu bat kakeknya Lisbeth. Bern bermaksud untuk mengambil Old Yeller. Katie, ibu trepis, menyuruh trepis untuk memanggil Old Yeller yang sedang bermain bersama Arlis, si anak bungsu diladap. Trepis terlihat merasa sedih saat Old Yeller dibawa, sedangkan Arlis datang mempertahankan Old Yeller dengan melempari Burn dengan batu-batu kecil, sehingga membuat Burn terjatuh dari kuda. Burn yang memahami perasaan Arlis pun akhirnya merelakan Old Yeller tinggal bersama Arlis. Dengan syarat si Arlis selalu menjaga dan memberi makanan pada anjing itu. Burn juga meminta katak yang selalu ada di dalam saku celana Arlis sebagai alat barter untuk Old Yeller. Setelah Burn selesai makan siang di rumah Kitty, Bud mengajak Trepis berjalan sampai di halaman depan. Di situ, ia mengatakan bahwa di kota sedang marak wabah hidrofobia, yaitu penyakit anjing gila. Anjing yang terkena infeksi virus ini akan mengalami gejala seperti susah menelan dan panik jika diberi air minum setelah Bern pergi. Tripis mengajak Yeller untuk berburu babi liar. Melihat segerombolan babi, trepis menyuruh Yeller untuk mendesak babi-babi itu ke pinggir bebatuan sedangkan ia mengambil tali untuk menangkap salah seekor babi setelah beberapa kali mencoba menangkap babi dari sebatang pohon ia berhasil mendapat seekor babi dewasa dan dengan sekuat tenaga trepis menarik babi itu malangnya ia masih kurang kuat dan ia malah terjatuh tepat di tengah-tengah kumpulan babi-babi itu maka ia pun segera diserang babi Trepis yang ketakutan dan kakinya yang berdarah-darah karena digigit, berteriak memanggil-manggil Yeller. Yeller yang tadinya mengajar seekor babi langsung datang untuk menyelamatkan tuannya. Trepis menggunakan kesempatan itu untuk lari dan memeriksa luka di kakinya. Setelah babi-babi itu pergi, Trepis menjadi cemas pada keadaan Yeller. Ia pun bergegas mencari anjingnya. Dan ia menemukan si Old Yeller terbaring lemah karena ia mendapatkan luka yang cukup parah. Sambil meneteskan air mata, Trevis membuka kemejanya untuk menutup luka di tubuh Yeller. Trappist membantu Old Yeller untuk beristirahat dalam sebuah lubang di bebatuan. Ia menyuruh Yeller untuk tetap berada di situ sampai ia datang lagi. Trappist berjanji ia akan secepatnya kembali datang ke sini. Lalu Travis pun pulang dan melaporkan apa yang terjadi pada ibunya. Setelah selesai mengobati kaki Travis, Katie tidak mengizinkan Travis untuk kembali menemui Yeller karena keadaan luka di kaki Travis membutuhkan waktu untuk sembuh. Tapi Travis bersikeras untuk pergi. Ia mengatakan bahwa ia telah memiliki janji dengan Yeller bahwa ia akan secepatnya menjemput. Melihat keteguhan hati Travis, ibunya tidak tega, dan akhirnya Katie, Travis, dan Arlis pun pergi menemui Old Yeller. Di dekat tempat Old Yeller terbaring, terlihat sekumpulan burung telah mulai hadir di sana. Katie menyuruh Arlis menangkap seekor kadal, agar ia tidak melihat keadaan Old Yeller yang sedang terluka parah. Sebab, bila Arlis melihat... Kemungkinan Arlis akan menangis sejadi-jadinya, dan hal ini mungkin akan membuat keadaan menjadi lebih rumit. Kitty pun merasa kasihan melihat luka-luka Yeller. Untuk menjahit luka-luka itu, Kitty menyuruh Travis untuk mengambil sehelai rambut kudanya. Selesai menjahit, mereka pun pulang ke rumah bersama Yeller. Beberapa hari kemudian, Bat dan Lisbeth, cucunya, kembali datang mengunjungi mereka. Lisbeth membawa seekor anak anjing masuk ke kamar Travis dan ia bermaksud memberikan anak anjing tersebut pada Travis. Dan kelihatannya, si Lisbeth menaruh hati pada Travis. Melihat Lisbeth yang menawarkan anak anjing padanya, Travis pun menjawab bahwa ia sudah memiliki anjing yaitu si Old Yeller. Hal ini membuat Lisbeth menjadi kesal lalu ia pergi dan memberikan anak anjing itu pada Arlis. Bud kemudian mengecek luka di kaki Travis. Bud kemudian mengatakan babi yang menggigit Arlis bukan tidak mungkin terkena wabah hidrohobia. Ia menceritakan hal-hal yang menakutkan akibat dari penyakit anjing gila itu. Kitty pun langsung memotong perkataan Bat dan memperingatkan Bat agar tidak menakut-nakuti Travis sebab hal itu tidak berguna sama sekali dan malah membuat keadaan menjadi bertambah sulit. Bat mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu sebab dengan menceritakan hal itu maka ibu Travis akan menjadi lebih waspada. Bat bahkan menyuruh Lisbeth cucunya untuk tinggal dan membantu pekerjaan Katie. Beberapa hari kemudian seekor sapi mereka terlihat bertingkah laku aneh dalam beberapa hari ini. Kitty mengatakan bahwa sapi mereka yang baru melahirkan itu mengalami kebutaan. Tapi Travis menyimpulkan bahwa sapi itu terkenal hidromobil. Travis lalu mengambil senapangnya lalu menembak sapi tersebut agar tidak menularkan hidropobia di ladang mereka. Malamnya mereka mengumpulkan kayu lalu membakar bangkai sapi tersebut. Tak lama terdengar Kitty berteriak panik memanggil Trepis untuk membawa senapangnya. Ternyata ada seekor serigala yang masuk ke ladang dan sekarang sedang berkelahi dengan Yeller. Trepis mencoba keras membidik serigala, namun berkali-kali ia tak juga menembakkan senapangnya karena takut salah sasaran. Namun setelah mendapat kesempatan yang terbaik, ia pun menarik pelatuk dan berhasil menembak serigala itu. Namun kemudian Kitty mencemaskan keadaan Yeller, karena khawatir serigala yang saling gigit dengan Yeller itu mengidap hidrobobia. Sebab Yeller juga pasti akan tertular dan dengan terpaksa harus menembaknya. Namun Trepis membela Yeller dan mengatakan Yeller lah yang telah menyelamatkan Arlis dan ibunya. Trepis menghibah pada ibunya agar Yeller diisolasi saja di kandang selama sebulan. Setelah dua minggu berlalu, Yeller tetap sehat dan tidak menunjukkan gejala penyakit anjing gila. Tapi ibunya tetap tidak mengizinkan Yeller keluar kandang dan mereka harus menunggu sampai dua minggu lagi. Satu hari sebelum genap waktu sebulan, Arlis terlihat sangat bersemangat dan selalu menanyakan kenapa belum mengeluarkan si Yeller dari kandang. Kenapa tidak sekarang saja? Namun ibunya tetap kekeh dan menyatakan besoklah waktunya untuk mengeluarkan si Yeller. Malam harinya, Trepis mengantarkan makanan untuk Yeller. Namun anjing tua itu menunjukkan sifat yang berbeda. Yeller seperti marah dan seperti anjing yang hendak menyerang. Melihat keadaan yeller yang bisa dipastikan terkena hidropobia, Travis kembali masuk ke rumah dengan wajah yang sangat murung. Bahkan ketika ibunya menanyakan keadaan yeller, Travis menjawab dengan nada lirih dan nyesek lalu langsung masuk ke kamarnya. Ibunya segera menyadari hal buruk telah terjadi pada anjing mereka. Lalu ia pun menyuruh Arlissian bungsu untuk segera tidur ke kamar menyusul kakaknya. Tapi Arlis yang tengil mengalah pergi ke kandang Yeler. Arlis bermaksud untuk mengeluarkan Yeler dari kandang isolasi. Ibunya yang masuk ke kamar Trepis tidak melihat keadaan si bungsu. Dengan merasakan sesuatu yang ganjil, ia segera mencari Arlis ke kandang Yeler. Di sana ia menemukan Arlis yang hampir berhasil membuka pintu kandang. Sambil berteriak, Katie pun melarang Arlis untuk membuka pintu kandang. Teriakan itu membuat Travis dan juga Lisbeth ikut keluar. Untunglah Katie tiba secara cepat dan dapat menutup pintu kandang sebelum Yeller benar-benar keluar dari kandang dan menyerang Arlis. Lisbeth pun akhirnya tahu bahwa Yeller telah terkena hidropobia. Sedangkan Travis melihat Yeller dari luar kandang sambil menangis. Sampai saat ini ia masih belum dapat menerima keadaan bahwa anjing kesayangannya itu telah mengidap hidrobobia. Ibunya datang sambil membawa senapang. Tapi Trepis berusaha melarang ibunya untuk membunuh anjing kesayangannya itu. Ibunya menerangkan bahwa tidak ada jalan lain untuk mengakhiri penderitaan anjing mereka selain membunuhnya. Dan itu harus dilakukan. Walau dengan berat hati, Trepis meminta agar ialah yang akan menembaknya. Sebab O Yeller adalah anjing miliknya. Karena tak sanggup melihatnya trepis menembak O Yeller sambil membuang muka. Dan ia pun langsung pergi dari kandang itu dengan langkah lesu dan gontai. Beberapa hari kemudian Jim ayah trepis pun pulang sambil membawa oleh-oleh pada mereka bertiga. Jim mendepati janji dengan membelikan seekor kuda pada trepis. Katie menceritakan pada Jim bahwa trepis sedang mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Mendengar itu, Jim pun menemui trepis anak sulungnya di makam Yeller. Jim menguatkan dan menghibur hati trepis Dia mengatakan agar trepis untuk selalu tegar menghadapinya. Sebab dalam hidup ini, sesuatu yang buruk dapat saja terjadi. Tapi cobalah menemukan sesuatu yang baru dan baik bagi dirimu. Lalu Jim mengajak Trepis untuk kembali ke rumah untuk makan malam. Sesampainya di depan rumah, tiba-tiba anak anjing yang diberikan Lisbeth terlihat mencuri daging babi. Lalu ibunya keluar meneriaki dan memarahi anjing itu. Tapi Arlis segera datang dan membela si anjing. Melihat hal itu, Trepis pun menjadi luluh hatinya. Sebab ia mengingat Yeller yang juga gemar mencuri daging. Terlebih melihat si Arlis yang dengan gagah berani membela anjing itu. Hati Trepis pun akhirnya terobati dan menerima anak anjing itu menjadi pengganti Old Yeller. Si anak anjing itu pun tumbuh menjadi besar dan juga hobi mengejar kelinci. Lalu film pun tamat. Baiklah guys, itulah alur film Old Yeller yang rilis pada tahun 1957. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya dan tetap semangat.